Hey, welcome na to New Hampshire Swedishka. Ingat ini saot kanal. Idak yas bereta oma new luggage Svaria. Fjorton de Marsh sugo sugo. Po after midagan den Elvas Marsh reporterades den första dos valt isvaria. Det yeller and äldre person met under ligand des schdom is tokom land then mars bekraftet ist andra dots en kvinna i orton de fem or solden von fstra gotlands regionen Jadi di Stockholm sendiri sekarang sudah ada dua orang yang meninggal karena virus Corona ini. Dan total untuk semua yang terinfeksi, yang terkonfirmasi terinfeksi saat ini 14 Maret 2020 ada 826. Dan 300 lebih, 308 orang diantaranya adalah di Stockholm. Dari terakhir kali aku update. 2 minggu yang lalu kurang lebih dua minggu yang lalu itu baru 10 orang, sekitar 10 orang. Sekarang sudah jadi 800 orang dan itu kayak dari satu orang nanti nyebar ke yang lainnya, ketemu orang yang lainnya. Sementara kalau dari sisi peneliti atau si, sisi pakar gitu men menyebutkan bahwa satu orang itu akan menularkan lima orang di sekelilingnya. Jadi bayangkan 5 orang ini akan menularkan lagi ke li 25 orang lagi orang di pasti penyebarannya besar gitu kalau memang nggak terkontrol sedangkan di swedia ini sendiri juga di minggu ke-10 tentang adanya isu tentang virus corona dia udah memeriksa 4600 sampel individu yang dianalisa tentang virus corona Sedangkan kondisi di Swedia sekarang itu jalan-jalan itu masih rame, masih banyak orang, dan gak ada yang pakai masker. Tapi hand sanitizer sudah mulai habis, udah kosong, nggak ada lagi di toko-toko atau di apotek. Hari ini sunny day di Stockholm. Jadi sekali-sekali keluar, pengen ngelihat sekalian keadaan di kota kayak apa setelah di swedia udah ada 600 lebih yang terkena virus corona let's see ya apa yang terjadi di kota hari ini dan gimana situasinya yeah. Di jalan itu masih belum ada yang pakai masker. Kecuali satu orang kemarin yang aku lihat dia pakai masker dan sekali lagi dia adalah Asia. Terus di supermarket itu sudah mulai makanan-makanan inti kayak beras, pasta, terus roti, susu. Itu sudah mulai kosong di supermarket. Termasuk juga tisu toilet gitu. Jadi kayak di Australia ya tisu toilet pun juga habis di sini. Semua orang pada sibuk gimana caranya cebok. Mungkin memang orang Swedia harus diajarin gimana caranya cawe gitu. Terus kondisinya juga informasi sih mengenai virus corona sendiri ini bener-bener update banget ya setiap harinya. Bahkan kayak di sekolahku itu guru-guru selalu aja nge-share tentang uh, update tentang virus ini gitu. Terus di websitenya sekolahku sendiri langsung muncul menyebutkan gimana caranya kita menghindari dan menangani virus Corona terus kalau ngerasa sakit harus stay di rumah dari pemerintah juga ada kayak aku pendatang gitu langsung aku dapat email juga bahwa hai kamu pendatang baru juga semuanya kan memang sudah tersistem ya kalau di Swedia ini jadi mereka uh, langsung ngeblaster email atau SMS Jim juga langsung email ke semua Membernya bahwa mungkin memang Gini nih caranya Kalau kamu nanti nge-gym, Caranya seperti ini, hindari kontak Terus harus bersihkan alat sebelum dipakai Dan segala macam Jadi dikasih semua instruksi-instruksi Yang uh, wajib kita lakukan Kalau kita mau tetap ngejim gitu di kantornya Mas khas, itu juga sudah mulai dibatasi untuk uh, menghindari penyebaran dari virus corona jadi Mas ini kan kerjanya di Scania jadi karyawannya itu memang cukup banyak ya hampir ribuan jadi untuk kantinnya itu dikasih jam-jam tertentu kalau kamu tim ini uh, makan siangnya jam segini sampai jam segini nanti tim yang lain itu Jam makan siangnya jam segini, jam segini Jadi gak dicampur semuanya, gak boleh jadi satu Menghindari penyebarannya jadi lebih banyak lagi gitu Kalau misalnya seandainya semua orang jadi satu di suatu ruangan Itu resikonya akan lebih besar Dan untuk pertama kalinya Mas SES ini bawa laptop ke rumah Karena sebelumnya dia kan gak pernah ya bawa laptop ke rumah Karena memang kerjanya dia gak bisa dilakukan di rumah e, diperintahkan sama bosnya untuk prepare bawa laptop kalau merasa sakit, kamu harus langsung stay di rumah, gak boleh datang ke kantor. Bahkan teman kerjanya juga ada yang dirumahkan karena dia pernah melakukan meeting dengan salah satu orang yang punya gejala. Jadi punya gejala ya, bukan, ter, bukan terinfeksi atau bukan terkonfirmasi kena corona tapi hanya punya gejala dan semua orang yang ada di rapat itu langsung dirumahkan. Selama 14 hari disuruh kerja dari rumah Termasuk juga istri Dan semua orang yang tinggal di rumah Bersamaan dengan orang-orang tadi gitu Jadi istrinya juga Istrinya dan anggota keluarga lainnya Juga diperintahkan untuk Stay di rumah Gak boleh kemana-mana Selama 14 hari Regulasi soal penanganan virus corona ini Juga mulai dirubah Maksudnya izin sakit Itu juga mulai dirubah Sebelumnya itu kalau misalnya hari pertama gak masuk kerja itu kan gak dibayar Hari keduanya baru mulai dibayar Sementara dihapus karena virus corona Jadi ketika kamu ngerasain sakit di hari pertama Kamu langsung stay di rumah dan itu tetap dibayar Lalu ada juga aturan bahwa saat lebih dari satu minggu sakit itu harus ada keterangan dokter Nah itu juga dihapuskan Selama ada virus corona ini Sakit dan stay di rumah kan itu harus 14 hari Tidak wajib ada surat dari dokter Karena memang kita semua tahu bahwa virus corona itu masa inkubasinya 14 hari Jadi selama 14 hari itu pokoknya stay di rumah Jadi memang kalau di Swedia itu Kalau kamu nggak masuk kerja itu tetap dibayar Entah 80% atau sampai 90% dari gajinya Terus pendapat aku tentang kondisi di Indonesia itu gimana ya Maksudnya di Swedia dalam dua minggu itu tuh perkembangannya mulai dari 10 orang itu sekarang udah 800 orang lebih dibandingkan dengan di Indonesia yang pertama kali mengumumkan pasien pertama koronanya di 2 Maret atau 2 Februari ya 2 Maret kayaknya dan sekarang itu baru mencapai 70 atau 80 orang dan itu kayaknya Oh really gitu kan kayak aku nggak yakin deh di Indonesia itu ada 250 juta penduduk Swedia itu 10 jutaan penduduk bandingkan itu 25 kalinya penduduk Swedia. masa sih ininya penyebarannya hanya sekecil itu apa bener gitu kan kita nggak yakin apalagi banyak berita-berita juga bahwa pintu masuk ke Indonesia itu banyak dan gak semuanya bisa terkontrol kayaknya banyak yang lolos lah gitu istilahnya ya kan Aku pernah juga lihat video dari turis dari Korea Selatan yang masuk ke Indonesia pertama kali ketika wabah Corona ini terjadi. Dia tidak mendapatkan pemeriksaan apa-apa ketika masuk ke Indonesia di bandara internasional. Itu sudah terjadi lama dan kasus pertama yang di Indonesia itu juga adalah laki-laki dari luar yang eh, kemudian pergi ke pesta pergi ke pesta di hari valentine yaitu 14 Februari sementara diketahui bahwa dia sakit itu berapa minggu dua minggu kemudian jadi selama dua minggu itu dia kemana aja kan orang yang ditemuinya itu juga kemana aja kan who knows gitu loh pasti penyebarannya lebih banyak cuma tidak terkonfirmasi mungkin karena keterbatasan biaya juga karena untuk meneliti untuk memeriksa positif atau enggaknya, dia corona itu kan memang ada pemeriksaan macam-macam, ya, ada scanning, ada segala macam, dan mungkin ada keterbatasan biaya juga dari rumah sakit-rumah sakit kecil, apalagi rumah sakit rujukan itu cuma 113. Ya, kurang lebih ya 113 rumah sakit Di seluruh Indonesia yang penduduknya 250 juta Jadi itu menurutku sih terlalu sedikit Kita tahu sendirilah gimana waktu Normalnya rumah sakit di Indonesia Bahwa Kalau sakit itu kita harus ngantri Apalagi yang BPJS, Kita harus ngantri, nunggu di ruangan terbuka Sebelum corona itu udah kayak gitu Apalagi sekarang Dengan adanya corona ini Kemungkinan besarnya akan lebih banyak lagi pasien yang datang dan kemungkinan nggak terhandle dengan baik Mungkin juga ada masalah birokrasi mengenai biaya Yang bikin prihatin juga kemungkinan Indonesia itu khawatir dengan dampak ekonomi dari virus corona ini Mungkin saham semua turun atau nanti target perusahaan atau target Tahunan tahun ini jadi turun tapi kan semua negara kayaknya mengalami di Swedia sendiri juga sahamnya turun gitu Ya aku nggak ngerti ya soal persahaman tapi paling nggak juga kayak kayak misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu masih mungkin khawatir mengerumahkan karyawannya nanti target tahun ini jadi nggak tercapai mungkin individu atau karyawan juga khawatir kalau misalnya dia stay di rumah hanya karena dia merasa sakit flu dan batuk, jadi targetnya nggak tercapai kayak gitu, terus dimarahin bos. Pengalaman sendiri kalau misalnya sakit itu mau stay di rumah aja dua hari tiga hari gitu, rasanya nggak enak. Padahal beneran sakit. Akhirnya kita tetap masuk ke kantor hanya karena. Kita ngerasa nggak enak meninggalkan pekerjaan Dan kebanyakan tidak bisa dikerjakan dari rumah gitu Karena harus mungkin ketemu sama klien Harus ini, itu gitu kan Mungkin juga ada individu atau kepala keluarga Yang takut keadaan ekonominya menurun Kalau dia berhenti bekerja hanya karena sakit flu dan pilek Makanya sampai ada yang Lari dari rumah sakit mungkin karena takut Dia gak bisa kerja, dia gak dapat penghasilan Mungkin juga terus karena takut mengeluarkan uang Banyak biaya yang dikeluarkan ketika masuk rumah sakit ya Kita tahu sendiri di Indonesia itu Mau ada perang, mau ada apa Gimana caranya tetap menghasilkan uang Itu karakter bangsa kita mau gak perlu ada perang, kerusuhan, gempa Kalau gue butuh duit gue berangkat kerja Itu kita Itu kita Kayak yang terjadi di Tamrin, tau gak tahun ini? Starbucks rata! Starbucks dibom rata! Gak jauh dari situ, teroris sama polisi, tembak-tembakan, brrrr, tembak-tembakan! 100 meter dari situ ada orang dagang sate! Dan ada yang beli! Laper banget kayaknya ya! Terus juga media Indonesia itu juga kadang-kadang nyebelin, maaf ya, kadang-kadang pemberitaannya itu Banyakan yang negatifnya, mencoba menarik penonton banget dengan ngasih judul, mengerikan, virus corona apa, terus gawat, virus corona apa-apa. Jadi, kenapa sih wartawan gitu nulisnya, nulis judul kayak gitu-gitu loh? Maksudnya mereka kan bukan youtuber gitu yang haus dengan viewers atau jam tayang, kenapa juga harus ngasih judul yang seolah-olah mancing viewers gitu kan. Itu itu salah satu keprihatinan aku. Sedangkan di Cina sendiri aku beberapa ngelihat uh, perkembangannya bahwa berita-berita yang dikeluarkan menurut aku bikin optimis itu adalah sal ada salah satu pegawai kesehatan yang terinfeksi corona tapi dia stay di rumah, jadi dia memilih untuk mengisolasi dirinya sendiri di rumahnya dan menyembuhkan dirinya. Dia tidak menerima perawatan karena merasa lebih baik tempatnya atau ruang isolasinya diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Mungkin orang-orang yang tua dan dia sembuh dari virus corona dengan menjaga imun tubuhnya sendiri gitu jadi dia makan yang bagus dia bersihin rumahnya segala macam e, dari berita itu dia akan kembali bekerja dan membantu pasien-pasien yang kena corona juga gitu nah di Solo sendiri sudah ada kasus kematian karena corona dan itu buat aku oh, -oh sudah sampaikan ke Solo dan itu bikin aku prihatin karena keluargaku kan juga di Solo semoga aja semua keluargaku tetap sehat-sehat aja, jaga stamina, makan yang bagus, jadinya nggak terkena virus corona ini terus buat makder, buat mamaku, makku kalau ke pasar pakai sarung tangan ya mam ya misalnya bayar-bayar uang gitu, pakai sarung tangan, megangi jangan pakai tangan karena ada berita juga yang aku baca bahwa penularan corona ini juga dari uang kertas Terus sampai di rumah langsung dicuci tangannya Jadi semoga mama juga Sehat, keluarga semuanya juga sehat Nenekku juga Sehat-sehat semuanya Pokoknya jangan panik Kalau memang sakit teh di rumah, jangan kemana-mana Kalau batuk, batuk jangan ditutupin Pakai tangan, tapi Diginiin Nah Kayaknya panjangannya, walaupun ini video nggak bisa dapat duit, nggak apa-apa. Yang penting aku sharing aja kondisi di Swedia seperti apa dan mengirim pesan juga ke keluargaku yang ada di Indonesia dan juga teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, jaga kondisi buat yang masih bekerja juga semoga baik-baik aja, tetap jaga kesehatan. Ya udah kalau gitu semoga videonya ini bermanfaat untuk update tentang virus corona di Swedia dan uh, curhatan keprihatinanku tentang uh, pemberitaan di Indonesia dan perkembangan virus corona di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Mbak Sis dan Mas Bro. Heydo